saat kita di halaman google dan menulis kata kunci gozali di kolom pencarian google maka akan muncul 30 juta hasil pencarian dari kata kunci ini muncul banyak media yang memberitakan tentang kata kunci ini sampai-sampai Dedy Khoerbusar dalam podcastnya secara eksklusif juga ikut membahas kata kunci ini. Sebenarnya siapakah Gozali ini? Apa yang dilakukan sehingga bisa viral seperti ini? Bersama Transnow kita akan bahas lebih dalam. Baru-baru ini dunia maya dihebohkan dengan berita tentang melihat Demuda bernama Ghazali. Banyak media yang membicarakannya, utamanya di media sosial online Siapa sih Ghazali ini? Gozali adalah seorang remaja 22 tahun yang berasal dari Solo, Indonesia Namanya besar karena karya NFT yang ia jual laris manis NFT atau Non-Fungible Token adalah aset digital yang diperjualbelikan dengan aset kripto. Wozeli mengumpulkan foto-foto selfie selama 5 tahun yakni mulai usia 18 tahun sampai usia 22 tahun dan menjualnya dalam bentuk NFT pada hari Rabu 12 Januari 2022 di platform jual-beli NFT yaitu OpenSea Alhasil Ghazali mampu menarik perhatian pengguna NFT di seluruh dunia. Pertama kali Ghazali menjual NFT-nya dengan harga 0,001 ETH per NFT atau setara dengan kisaran harga Rp46.000 per NFT. Setelah Arnold Purnomo yang membeli karya NFT Ghazali dan akhirnya viral, sekarang harga rata-rata per NFT-nya mencapai 0,3 ETH. Atau setara dengan 13,8 juta rupiah Kalau dikalkulasi dengan keseluruhan NFT yang ia miliki Yaitu 933 NFT Totalnya menjadi 12,9 miliar Maka dengan itu dia berhak menyandang gelar miliarder muda Sebenarnya alasan dia mengoleksi foto selama lima tahun Adalah untuk kepentingan akademisnya ia bermaksud menggabungkan foto-foto yang ia simpan sebagai contoh perjalanan yang ia tempuh selama menempuh pendidikan. Awalnya, dia juga tidak menyangka kalau foto selfie akan laku dijual. Ia mencoba keberuntungan dengan mengubah foto selfie menjadi karya NFT yang diberi nama Wazali Everyday.